Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Kami dari kelompok 3 Yang terdiri dari saya sendiri Tati Suhartini Kemudian Muhammad Iqbal Dan Rega Tunisa. Pada kesempatan kali ini Kami ingin menjelaskan terkait Model pembelajaran flex atau flex model Sebelumnya teman-teman tahu gak sih flex model itu seperti apa? Nah, kalau teman-teman belum tahu Kita simak videonya sama-sama yuk di sini kita masuk ke maksud dari apa itu flex model. Salah satu model blended itu adalah flex model ini. Nah, flex model ini berbeda dengan face-to-face -face dan model rotasi. Flex model ini materi utama dan aktivitas belajarnya melalui online. pelaksanaan pembelajaran onlinenya melalui LMS yang memang sudah dirancang untuk pembelajaran. Penggunaan platform atau LMS ini agar... Aktivitas dan alur pembelajaran dapat direkam dengan baik Meskipun semua materi dan semua aktivitas itu dilakukan secara online Guru dapat berperan sebagai fasilitator melalui sesi diskusi Pengerjaan proyek dalam kelompok maupun tutoring secara individu Hal ini dimaksudkan untuk membantu peserta didik yang mengalami permasalahan dalam pembelajarannya berdasarkan hasil pantauan aktivitas pembelajaran online yang telah dilaksanakan Nah, bagaimana jika siswa ingin bertatap muka? Tatap muka ini sebagai alternatif ketika peserta didik membutuhkan bimbingan baik secara individu maupun secara kelompok Artinya, si guru atau si pendidik saat berada pada jadwal pembelajaran itu bersiaga atau standby di kelas Menunggu siswa yang akan mengikuti bimbingan tentang apa yang sudah Mereka pelajari Secara daring atau online Flash model ini Karena pada dasarnya digunakan Dalam belajar mandiri Peserta didik secara individu Ataupun secara kolaboratif Menemui guru di ruang kelas Untuk memecahkan masalah Yang belum dimengerti oleh peserta didik Dalam penggunaan flash model ini Pertemuan tatap muka diselenggarakan ketika peserta didik itu memerlukan bantuan guru berupa bimbingan atau konsultasi terhadap masalah yang sulit mereka pecahkan, baik secara individu maupun secara kelompok. Selanjutnya, apa saja sih ciri khas flash model ini? Beberapa ciri khas flash model ini ialah Kesatu, face to face atau bertatap muka yang diselenggarakan berdasarkan kebutuhan peserta didik. Ketika peserta didik merasa cukup dengan pembelajaran daring, mereka tidak diwajibkan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Kedua, dengan kondisi pandemi seperti ini, guru ataupun lembaga pendidikan perlu mempersiapkan konten pembelajaran daring yang sepenuhnya mendukung pembelajaran daring dan juga kelas flex model ini memerlukan perencanaan dan persiapan yang matang. Ketiga, Terdapat fasilitas bagi peserta didik untuk dapat berdiskusi langsung dengan guru secara daring ketika menemui permasalahan dalam pembelajaran. Dan keempat, kunci kelas model ini ialah guru memfasilitasi pembelajaran yang sangat fleksibel bagi peserta didik. Namun, tetap ada interaksi antara peserta didik dan guru selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Dengan flash model, meskipun aktivitas pembelajaran dan juga materi disampaikan secara online Bukan berarti siswa harus berada di rumah masing-masing ketika pembelajaran online Kemudian ketika membutuhkan bimbingan guru secara tatap muka baru datang ke sekolah Tidak harus seperti itu Siswa juga dapat belajar secara online di lingkungan sekolah sehingga sekolah-sekolah yang mengharuskan siswanya datang setiap harinya ke lingkungan sekolah juga bisa menerapkan flex model ini dengan demikian siswa di sekolah juga tetap menerapkan pembelajaran secara online kemudian ketika menemukan suatu permasalahan atau pem pemecah masalah yang sudah diselesaikan oleh siswa baik secara individu maupun kelompok bisa langsung ke kelas menemui seorang guru yang dimana sudah standby sesuai jadwal pembelajaran untuk dimintai bimbingan dan juga penjelasan terkait pemahaman yang belum dimontri oleh siswa tersebut Implikasinya, sekolah harus memberikan fasilitas pendukung untuk pembelajaran online Kesimpulannya, dengan flash model ini, aktivitas pembelajaran dan juga materi dilaksanakan secara online dan juga face to face diselenggarakan berdasarkan kebutuhan siswa hal yang menjadi pertimbangan untuk memilih suatu model pembelajaran yaitu yang pertama karakteristik siswa, yang kedua karakteristik materi, yang ketiga tujuan pembelajaran, dan yang keempat fasilitas pendukung dari lembaga pendidikan terhadap pembelajaran online Nah, bagaimana teman-teman? Sudah tahu kan apa itu Flash Model? Semoga dengan adanya video ini menjadi manfaat untuk kita semua kurang lebih mohon maaf dan apabila terjadi kekeliruan dalam penyampaian di video ini mohon dimaafkan dengan akhir kata terima kasih sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh